Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tim penilai Pemilihan Pemilihan penduduk Tingkat Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Yang Kami hormati Bapak Doktor Haji Hering Rali Kemudian Bapak Doktor Zubaidi, M.Ag., M.Pd. Kemudian Bapak Dr. Hasan Hadi Syuhana di sebagai tim Tidak ada campur tangan kami di sini. Ya. Jadi tidak ada lobby-lobby, tidak ada unsur intimidasi dan sebagainya. Terhadap oleh kami, oleh panitia dan oleh peserta. Jadi murni di penilaian apa yang dipaparkan apa yang disampaikan dan aspek-aspek yang dinilai Bismillahirrahmanirrahim e, tim penilai pemilihan penjualan ladan tingkat provinsi 20 tahun 2021 menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan hasil penilaian pemilihan, pemilihan penculut ladang tingkat nas tingkat provinsi Guguru tahun 2021 baik pns maupun non -PS. sebagai berikut untuk Penyuluh agama islam, fungsional atau PNS tim penilai memberikan nilai dari aspek yang dinilai yang pertama aspek dokumentasi, dokumen benda aspek portfolio, aspek video, visitasi kemudian aspek yang selanjutnya adalah presentasi presentasi yang eh, bisa paparkan Bapak profesor kemudian yang terakhir adalah aspek karya ini tim penilaian menetapkan untuk Juara 1 Dengan nilai 554,5 Atas nama Eli Agustina Kemudian untuk juara 2 dengan nilai 505,5 Atas nama nada APRT Ayudia. Kemudian untuk juara tiga Dengan nilai 495,5 atas nama Febrianti Asna Arita. ditetapkan di 9 September 2021 tim penilai 1 Dr. Ades Haji Sionuhan MAI tim penilai 2 Dr. Haji Geri Nur Ali MHA. dan tim penilai Tiga Doktor Zubaidi Emha G Emelik di Selanjutnya kami sampaikan untuk hasil penilaian pemilihan judul agama Islam non PNS Di Kabupaten Babel Tim penilaian mengingat menimbang, memutuskan menetapkan pemenang pemilihan penjelidikan agama selam dalam GTS, tingkat provinsi 20 tahun 2021 sebagai berikut untuk juara tiga dengan nilai 479 ratus ya empat Kami ulangi dengan nilai 479 atas nama Saiful Anwar untuk juara tiga. Ketawa. Kemudian pemenang kedua pemilihan menurut ladang agama Islam non PS dengan nilai 501 dengan nilai 501 atas nama Uci Saputri kemudian untuk juara satu Pemilihan penduduk agama Islam teladan non tahun 2021 dengan nilai berjumlah 557 557 atas nama Muhammad Awaldi. Alhamdulillah. Alhamdulillah.